What is this? Ayo. Oke, okay, launch. Bismillah. Buset. Oke. Okay. Oke. Okay. What is this? What is this man? Nyoeng keong. Jeping jeping Oh. Oh. Oh. oh. <laughs> eh. Oh. Eh. berputar-putar teman-teman setiga sing Aku. Hart soy Dia makan buaya, cok. Ah, tolong. Oh, Aku masih bertahan, cok. meninggal. Mana sekarang? Penasaran. Punyaku? Yes oke okay. nih apa apa hehehehe hehehehe hehehehe coba uh, reset ini ya sabar co nunggu selesai loading co what is this kalau tampak ini tunggu selesai loading apa ya eh belum selesai belum masih loading bot what the what ih ih hello oke satu dua tiga nge-lag nge-lag nge-lag iya iya iya nya ya, ini gimana what <laughs> langsung oh, kabur awet putus itu buat apa biarin keser itu gak aja apa gurita entah co aku hapus Yes. Yes. Thanks gitu. Eh. Eh. Uh, nggak bisa jalan? Is gak bisa jalan. Uh, oh. <laughs> Wow. Mindy, hello guys. Guys, oh guys. Mau mana? Bentar, PG uh, pecah, Cok. <threshold> Meninggal. Apaan itu? Mercon Oh fuck, ini Mercon yang bikin gua... ...lose kill waktu itu Wih, ngele Auto launch Pusat Betul kan? Ini WEEEEEEE Hehehehe Juuu ini Juuu Bisa ngga Halo guys Halo guys Itu kenapa bisa? Halo Wih Itu kenapa Hello. bisa di atas sih? What? What the hell guys Itu kenapa dia sendiri Potek potek aneh Dipatin siapa itu mispowder <S organ> ada sampah yang banyak di depan what is okay. apalagi nih ah huh? iya Iy. Iy. Iy. lagi <laughs> <laughs> ini yang gak kuat iya <laughs> gak kuat dia, ya. emo bisa bisa coba oh oke aduh aduh nice one nice one nice one eh eh lompat lompat di kelebihan eh weh weh wow, ini ayo ke belakang ke belakang ini jauh nah godd what the fuck, what what the fuck? What the oh. <laughs> ayo terbang, terbang. wow, yeah weh Gua yang nemu sendiri loh Bugnya? Iya Nemu sendiri Nih. Aku yang ngontrolin ya coba Ayo tabrak pulau Pas depannya Iya Biar pas depannya dia jadi, dia bisa terbang. And here we go Wih! Benar, buset! Apaan itu? Buset! Ih, uh. hey, hancur! Eh, ayo kejar gua kalau bisa! Yes, satu orang mati. Oh, mana? Oh, low akbar! <laughs> Kan mata dan cuk aingnya kalau do Wee, kill tiga <SILENCICAN> ada w bisa mentalin hiu oh nyata baru tahu oh itu lo oh itu lo iya <SILENCICAN> oh uh. <SILENCICAN> nyong cuk tinggal alfi aisyahpi mau gimana jadi, yang ngapung, ngapung di sekitaran, pakai ah, di sana. Hmm, hai, fuck, mana sih dia? Oh, apa kali kanan? Oh, itu dia. Pajik! <laughs> eh! Oh, no! <laughs> apa itu, Jok?